Ya seperti yang kita lihat link bio dalam profil media sosial Tentunya sangat mempermudah oleh pengunjung untuk melihat apa saja yang ditawarkan oleh pengguna tersebut ya Sebagai contoh misalnya seperti ini Kita bisa meletakkan berbagai macam link di dalamnya ya dengan mengikuti video ini, maka kalian akan dapat membuat link seperti itu secara gratis. Oke, selamat datang kembali di channel kami. Dalam video kali ini, kami akan membahas cara membuat profil Link bio semua medsos dengan Link Pioli. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru Kalian akan mendapatkan notifikasi Oke langsung saja, berikut ini adalah caranya Oke untuk memulainya kita langsung saja dengan membuka Google Lalu mengetikkan invite to site ya Kita tidak perlu untuk menginstal berbagai macam aplikasi ya Kita cukup menggunakan browser saja secara langsung Nah, pilih bagian ini ya maka setelah itu kita akan diarahkan ke situs website invite site ya ini merupakan situs penyedia layanan digital ya oke kemudian pilih menu lalu pilih tab link video seperti ini ya oke kita tunggu sebentar iya yep, ini adalah halamannya sini dijelaskan oleh mereka ya berbagai macam template Dan apa itu link bioli Oke okay. sini kalian dapat melihat informasinya terlebih dahulu ya Jika sudah Kalian dapat ke bagian paling bawahnya Untuk membuat link bioli sekarang ya Maka kita akan diarahkan ke halaman login ya Pilih mendaftar pada bagian bawah Untuk membuat akunnya Jika kalian tidak punya Atau kalian juga bisa masuk dengan menggunakan akun google ya Disini karena kami sudah membuat akun sebelumnya Kita langsung saja masukkan username dan password Kemudian pilih masuk ya Maka kita akan diarahkan ke halaman dashboard ya Ketuk icon plus Lalu pilih profil link pilih pada atas kiri ya Di browser kita Seperti itu Maka kita akan diarahkan ke halaman selanjutnya Lalu langsung saja kita ketuk buat baru untuk membuat profil link bioli kita ya secara gratis tentunya kita tunggu sebentar saja dia masih memuat ya oke maka akan muncul tampilan seperti ini kita langsung saja masukkan untuk nama profil link bioli kita ya sebagai contoh misalnya kita isi seperti itu oke kemudian untuk bagian avatarnya kita masukkan saja ya ini untuk gambar nanti akan muncul di preview kita juga ya. Jadi kita masukkan saja untuk foto yang ingin kita tampilkan di profil link pioli kita ya. Oke. Kita upload saja kemudian pilih use this file untuk menggunakannya ya. Oke. Ya. Kemudian untuk nama yang akan tampil di halamannya kita masukkan saja seperti nama profiling biola kita, ya. Kemudian, untuk deskripsinya juga kita masukkan dan sesuaikan untuk menjelaskan link bioli yang kita buat, ya. Sebagai contoh, misalnya kita isi seperti ini, ya. Oke, kalian dapat menyesuaikannya dengan preferensi kalian, ya. Ya, kita lanjutkan dengan memilih template atau temanya, ya sini tersedia berbagai macam template ya untuk menjelaskannya di video ini kita pilih template default saja ya Oke, untuk facebook kita isi dengan seperti ini saja ya untuk sebagai contoh kalian dapat memasukkan url atau alamat atau link facebook kalian ya Sini juga twitter kalian ya untuk linknya link paste dan tempelkan di sini di sini juga tersedia berbagai macam media sosial lainnya ya Nah ini adalah kelebihan utama dari link Vi ya kita di sini dapat menambahkan link tanpa batas ya untuk profil link bio kita ya ya sebagai contoh kita di sini kita coba tambahkan link bio pertama kita ya sebagai contoh misalnya di sini untuk link pertama kita beri dengan nama link A ya. Oke untuk link kedua kita juga bisa memberinya dengan link B ya. Sebagai contoh saja kalian dapat menyesuaikannya dengan apa yang ingin kalian tampilkan ya. Oke pastikan semuanya sudah diisi dengan benar. ya jika sudah kalian dapat menyimpannya sebagai draft atau menerbitkannya secara langsung ya. Klik terbitkan untuk mempublikasikannya ya. Oke. Jika sudah, maka kita akan kembali di halaman profil Pioni kita ya. Klik tampil di sini untuk menampilkannya atau pilih sunting untuk mengeditnya ya. Oke, kita salin saja URL-nya. Atau kita salin link-nya ya. Oke. Kita akan coba gunakan di WA ya. Oke, kita coba tempel topes iya maka gambar link bioli kita akan tampil seperti ini ya iya ini tentunya sangat bagus dan mudah ya selain itu ini gratis juga itu. cara membuatnya juga tidak terlalu ribet ya kita dapat membuatnya sendiri sesuai dengan apa yang ingin kita tampilkan iya selain itu Perlu kami tekankan bahwa kalian dapat menggunakan cara ini untuk sebagai pengganti atau alternatif dari platform lainnya seperti Linktree ya dan lain sebagainya Baiklah sekarang kita coba untuk mengakses link yang sudah kita bagikan itu ya Oke kita tempelkan saja dan kita ketuk untuk membukanya Maka akan tampil seperti apa yang sudah kita masukkan sebelumnya ya Ya, seperti ini, ada link A, link B, serta link media sosial Facebook dan Twitter kita juga, ya. Betul, ini tentunya sangat tepat mempermudah kita untuk membagikan link apa saja yang kita tawarkan di profil media sosial kita. Oke, kami pikir demikian. Semoga bermanfaat.